Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bersama saya Erwin. Ya, di video kali ini saya mau ngasih kunci jawaban lagi nih Apa itu? Judulnya Mulai Bisnis Tanpa Takut Gagal Sebelumnya ada baiknya kalian tekan tombol subscribe-nya Untuk membangun channel ini ke depannya Terima kasih dan selamat menyaksikan Kita ya, langsung aja kita buka aplikasinya Skill Academy jangan lupa login pilih kelas saya lanjut oke kita mulai Dan ini soal terakhir Ya selesaikan exam Oke ini di hasilnya benar sebelah salah 0 dalam waktu 5 menit 19 detik Dan nilai 100 Oke terima kasih buat kalian yang udah menonton video ini sampai habis Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Semoga bermanfaat buat kalian Jaga kesehatan Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you